Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya lagi ada di Paralayang Di sini kita akan melakukan vlog ya guys ya. Tonton terus dan lupa subscribe Para lain adalah salah satu tempat wisata pegunungan di Karanganyar. Bukit Barang Layang Kemuning merupakan salah satu destinasi wisata olahraga terbang layang. Olahraga yang terbilang ekstrim bagi sebagian orang, namun dapat menjadi olahraga yang seru bagi pecinta olahraga ekstrim. Tempat ini berada di daerah perkebunan teh Kemuning yang memiliki keindahan bendang alam perbukitan. Objek wisata ini berlokasi di Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngadgoyo, Kabupaten Karanganyar. Lokasinya berjarak sekitar 21 km dari kota Karanganyar. Wisatawan akan jajak melayang melintasi cawanya kebun teh di Kemuning. utara yang sejuk akan langsung menerpa ketika wisatawan terbang dengan barang layang. Tidak hanya itu, berbagai aktivitas juga dapat tersedia, mulai dari menyaksikan indahnya pemandangan hingga berfoto berlatar perbukitan hijau berselimuti tanaman teh. objek wisata ini menawarkan pemandangan yang sangat indah Jauh mata memandang hamparan yang hijau tersaji bak permadani yang sangat indah ditambah dengan rerumputan, perpohonan, serta kebun teh yang indah. Objek wisata ini berada di ketinggian 1300 m Tentunya, utara yang ada di sini saatlah sejuk. Sesekali angin menerpa membawa kesejukan yang tiada tara. Namun wisatawan juga memerlukan mengenakan pakaian hangat.